Halo guys, kembali lagi di channel Trilmunya. Kali ini saya akan memberitahu cara memasang mod di Bis ID. ID Bus Simulator Indonesia. Nih, kita injekkan mod. Selamat nah, ya guys. Nah ini kita import kita import, kita pencet file manager kita pencet download kita pencet nih bis yang di mode yang ingin di import laksana busit oke, okay, kita beli one pound pencet ya disitu terus kita back. nah ini dia modnya uh sebaya solo Semarang Wah, wow. wih cakep juga ya guys ini modnya nanti video reviewnya dari channel krimulia ya guys Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, notifikasinya untuk nggak ketinggalan video-video yang lain.